Box to box Media Network Selamat datang di podcast MeTechTech Podcast yang ngobrolin tentang inovasi teknologi dan data. Balik lagi sama gua Febri, kali ini di episode ke berapa ya Mas Fajar ya? Ingat kalau lu Mas Fc berapa nih sekarang Mas? Uh, mas Fajar, uh, mas Fajar lah Mas Fajar gua, gua tembak <laughs> begitu, anjing gua ditebak, gua digocek Gantian lu <tuk> gua gocek sekarang <tuk> <tuk> Nggak kerasa balik sama lo F <tuk> Iya iya, kali ini gua juga gua udah bareng sama Mas Fajar dari Ikhra Halo halo Sehat ya Mas ya? Sehat Uy, Gimana kondisi? Eh, uh, apa namanya? Outstanding dan <laughs> outstanding dan invoice aman lah ya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh gue jadi gak jadi ku lagi, gue nih. Mereka langsung naik, gua nih <laughs> langsung emosi. <laughs> <laughs> Tapi teman sebenarnya yang sedang bermasalah di banyak perusahaan kan? Mungkin yang dengerin juga pada punya perusahaan gitu kan. Ini udah bulan, keberapa nih, Beb, bulan ya? ke berapa nih, web Mungkin lima ya. Lima ya. udah nah. menembus dua kuartal ya. Iya, sih, iya, iya, iya, iya, waduh mantap Memang lumayan ya, iya, dan, dan menyebalkan ya mas ya, iya, iya, ngomong ngomong iya, ini udah ada yang nungguin dikenalin mas. Aja oh iya, iya, mas, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, anjir, bungkus. gua kapan masuknya nih guys. <laughs> Selamat datang Mas Dio, kita juga punya satu temen namanya Mas Dio, halo Mas Dio Halo, halo, halo, iya hmm. ya, Mas, gue dari tadi, ini gak apa-apa masih briefing ya kan Mas Dio Gak, gue gimana aja Mas Nasa Masih iya, Mas Nasa, masih malu malu gitu Manajemen training dulu kita, manajemen oh, yeah. training Iya, masih gue masih anak magang di sini harusnya <laughs> Anak magang Wait and lah, wait and <laughs> Mas Dio kalau boleh tahu di dari Ikra juga kan ya. Iya dari Kraju juga betul lah. Posisinya konsultan juga. Posisinya oh konsulta, -konsulta, iya, konsultan ee, konsultan ee, konsultan. Iya. Kadang juga ngasih training gitu kan. Oh gua ngomong kampungmu gitu. teh konsultan. <laughs> <laughs> <Gaging>. <laughs> eh, eh apa namanya? Gue tadi ingat inget kata bungkus juga tadi, Mas aja sempet kelepasan ngomongin bungkus. Bungkus ya, kami <laughs> bungkus tuh. Jadi, jadi kesana kita bahasnya, iya, kesana aja pak? Tipis-tipis, tipis-tipis. Tapi emang kasusnya ngeremin banget ya Mas ya? Iya baru parasin. baru ga baru, nah kebayang gua ada, hmm. ada yang begitu ya. Iya. gara-gara banyak nonton Naruto kali ya, Wah, kena Naruto. Naruto. juga. Eh, Mas, eh, iya. uh, Mas, Sorry Dio. ya, penggemar Naruto ya? Gue juga nonton Naruto, Naruto kok. Naruto Naruto. Lu ternyata wibu ya? Mas, ya, lu ternyata wibu. One piece Naruto, Mas Fajar, Mas Fajar, oh, Mas Fajar, Mas Fajar, Mas Fajar, wibu ternyata ya, Fajar, baru Fajar, Mas Fajar, Mas Fajar, handal tuh ada seorang Mas Fajar, Mas Fajar, Gila. Gila gila. ini kalau Andre denger nih. Goblo, gua belum sampai ke efek saja, Pe. Tenang. <laughs> Itu wota Mas jadinya. Okay. <laughs> teater, teater Iya, iya. Theater. Nih kalau kalau Andre tuh wibu banget, Mas. Andre tuh producer Xbox yeah. tuh dia anaknya wibu banget. Bikin podcast sendiri namanya Otaku Box tentang bahas tentang otakku, manga sama apa namanya? Yeah. Sama hmm, Iya, barang box-box juga. Barang mouse box juga. Box -box juga. Hmm. Nah, kalau ngomongin manga sama kartun, gua identik sama game gua tuh kalau di uh, ngomong sama lo berdua tuh selalu ngomong sama mas Hajar terutama atau sama teman-teman Ika tuh inget sebuah game namanya Watch Dogs. Seles. Jadi kalau di Watch Dogs itu uh, kita bisa dapat apapun data diri dan lain-lain ketika satu orang itu join ke koneksi namanya CTOS gitu baik baik itu banking uh, bisa belokin apa namanya mobil otomotif, eh mobil apa namanya autopilot, yang kayak gitu bisa jalan semua, as long as dia konek terhubung, lihat selama terhubung sama, Konektif koneksi ya. koneksi sama koneksi si CTOs sama kalau di gamenya itu, nah hmm. menyambung dengan pembahasan kita kali ini, ini gak ada yang main pasti watch dog ya. sial gua ngerti sih. <laughs> ntar gue cek YouTube deh, ntar gue cek YouTube gimana sih mainnya? mungkin gue tertarik kan. <laughs> eh, GTA gitu gak sih berarti? Kayak GTA, gitu ya, kayak GTA. Tapi versi bisa ngehack. Versi bisa ngehack. Nah pembahasan kali ini adalah beberapa hari yang lalu gue juga dapat sebuah broadcast message di WA keluarga tentunya ya, hmm. yang yang suka aneh-aneh, bilang jangan uh, login m banking dari WiFi gratis karena bisa berbahaya dan bisa diserap melalui WiFi tersebut. gitu hmm. Nah. biasanya itu di bawah itu tertulis hmm. Manager operasional BCA gitu. Kan. <laughs> <laughs> sekarang <Sebentar> tuh dua <laughs> terus <laughs> apa namanya terus kenal nang nyokap gue nanya ah kenal ah, ah apa aku nih gue cari login dengan iya. tapi tapi itu bener gak sih mas bisa gak sih kayak gitu? mungkin kita pernah bahas kayak kalau misalnya ada, ada koneksi bisa ya tapi itu mungkin gitu sih apa seisang itu gitu orang kalau dari kacamata teknologi ya pasti mungkin lah ya, mm. gitu. Dan ngomongin soal grup keluarga tadi mas, menurut gue sih, sekarang tuh juga orang-orang ini ya, apa namanya, kayak eh, grup keluarga tuh sebagai satu referensi yang bagus gitu. Kalau misal dibandingin kayak jurnal ilmiah mungkin kalah jurnal ilmiah, ya nggak sih? Mas? Itu orang percaya banget gitu lah. Ama, ama. Maksudnya secara, secara ini ya, secara acceptansinya ya. Mm -mm, Udah ya. banget gitu. Secara ini. keimanannya tuh, daripada lebaca Springer research paper hmm. ini lebih diakui <laughs> iya diakui gitu benar benar sih, benar sih. dan ya. itu tapi possible. bisa ya mas ya possible sekali apalagi possible banget ya, ya? kalau misalnya ta tapi apakah gua harus menekat apakah gua itu harus takut itu gitu ketika join sebuah wifi connection gratis itu kalau menurut gua sih ya mungkin kita harus aware ya, minimal aware dulu lah. Terus habis itu apa yang kita lakukan di sana juga e, harus dibatasi gitu mas. Jadi misal katakan, misalnya, lu mau nge -sosmed, mungkin masih oke okay lah ya. Tapi kalau misal katakan lakukan transaksi atau mungkin apa namanya, e, login ke situs-situs penting gitu ya. Yang misal dari identitas lu itu lu bener-bener pengen jaga ya, jangan gitu. Karena kan e, kita gak bisa jamin ya, kerahasiaan. Terus habis itu keamanan dari wifi publik itu seperti apa. Apalagi yang kadang-kadang kan ada beberapa wifi yang enggak ada passwordnya gitu kan, lo bisa tinggal langsung masuk Belum tentu itu ternyata e, akses point yang asli gitu Ternyata akses point yang palsu gitu Tuh Mungkin orang bisa manipulate gitu kan Untuk mengambil data lo gitu, gitu sih. Oh, ada ya mas kasus akses pointnya itu, akses point palsu ya? Iya, banyak banget sih kasus kayak gitu, dan mungkin masih di Indonesia minim ya, tapi kalau di luar, yang setau gue juga, gue pernah baca berita itu di London tuh pernah sampai ketangkap juga orangnya gitu, jadi mostly sih emang yang ditarget data-data banking ya, karena data-data banking kan uh, bisa langsung akses ke keuangan gitu ya, jadi kesana sih gitu, mungkin karena di Indonesia ya soon akan trend gitu mungkin, orang-orang gak ngerti sama -sama. ternyata. Senakan. secara coba mas ini sup, gimana caranya supaya gue mengerti secara eh, teknis itu gimana sih caranya kok bisa dimasking kayak gitu gitu kalau menurut gue sih ada dua hal ya yang bisa kita lihat gitu kan e, apa namanya di wifi itu ada dua poin gitu ya jadi yang pertama itu akses poin akses poin itu kita lihat misalkan router gitu ya itu udah pasti biasanya bisa satu akses poin bisa dua akses poin habis itu bisa dilihat dari SSID atau nama WiFi-nya. Nah, orang yang menipu itu biasanya bisa jadi SSID-nya sama. Tapi ternyata itu tuh, apa namanya, kayak dibelokin gitu loh. Nih, hmm. lu lo, lo coba lewat sini nih, gitu. misalnya wifi, WiFi ID gitu ya. Ternyata hmm. di situ, eh, apa namanya, tanpa otorisasi gitu kan. Tanpa pakai yang kayak login-login gitu. Ternyata langsung nyambung. Tapi eh kok lemot gitu. Nah, ternyata di situ ada resiko di situ gitu. Orang udah naruh sniffing lah gitu kalau oh, oh. analog, analoginya kan kalau hmm. dulu kan sering banyak tuh dengar pembobolan TF hmm. di mana hmm. yang di apa di mes ya di yang kalau secara fisikal tuh kelihatan lah misalkan hmm. ngomongin ada apa siang kartu masuk itu di di apa diganti ya atau misalkan hmm. dia kalau men mencet apa mencap pin dia bisa dilihatin ya kan apa ada ada tandanya di tracing fisikal nah sekarang gara-gara covid kan kita apa-apa digital ya dan gue juga ngomong sama beberapa bank juga ngomong sekarang digital transaksian itu hampir naik satu setengah sampai dua kali lipat ya jadi benar-benar benar-benar drastis dimana kalau kita ngeliat sekarang duitnya itu ada di handphone nih eh ya. ada di ya. mobile digital nah ya. akhirnya kalau kita ngomong ya penjahat tuh kan bisa jadi makin pinter ya Ya hmm. pasti. kan ya, dia, ya, dia mainan kan? Dia belajar lagi nih. Ya, gua nggak tahu ada online course ada apa nggak ya? Cuman dia belajar lagi kan? Nih gimana cara untuk prestik? Dan ini kalau gua lihat uh, digital, uh, digital uh, di, pengguna digital naik, ya kriminalisasi pun ataupun resiko tuh juga naik. Gitu. Ini, ini yang ini yang orang-orang dan bukan hanya orang ya. Menurut gua sih pihak bank atau pihak yang punya payment uh, sistemnya juga harus. Uh, meningkatkan security gitu. Padahal gue pernah denger cerita waktu zaman zamannya, ya eh, bukan zaman lah, mungkin masih 2-3 tahun terakhir tuh, gue pernah dengar cerita orang security, uh, cyber security, dia tuh nanganin klien di banking itu hampir tiap hari ada attack. Yo. Wow. Bukan di dari sini loh, bukan yeah. dari sini loh, dari negara dari beberapa oh. negara lah, negara-negara yeah. luar gitu. Yeah. Jadi itu yang juga harus dilakukan oleh si pemilik payment systemnya kan dan banking gimana cara memprotek orang-orang uh, yang enggak begitu aware di dan teknologi lah uh, terproteksi gitu kan pada akhirnya kalau misalkan duitnya kebobolan kan pasti yang jelek yang banking ya dong apalagi sekarang katanya kita apa banyak teman-teman gue tuh naruh di payment system ya disebut saja ya boleh sebut berarti sebut saja di GoPay dan Ovo dan hmm. Dana ya biar komplit itu makin banyak ya karena hmm. makin sering mereka melakukan transaksi. Iya yeah, cukup imagine, besar ya sih. Imagine kalau banking kayaknya sih karena udah lama ya protokol security-nya kayaknya ya hmm. lebih solid ya kayaknya ya. Kalau payment system ya gue belum tahu kasusnya lah ya belum tahu kasusnya dan kayaknya sih hmm. uh, kayaknya kalau GoPay misalnya gue akses dengan butuh pin sama nomor telepon doang ya gak sih? enggak hmm. enggak sekompleks kan kalau misalkan digital banking lo kadang Mesti register dulu nomor lo nggak hmm. bisa, bisa sembarangan install gitu okay. benar banget sih Jadi memang apa namanya Memang diem diam Nyomot-nyomot kayak gini uh, Bisa jadi terjadi ya Tapi uh, gue tuh bisa punya case namanya. ya Gue tuh punya case dan punya, ini gue compare-nya aja dananya ini legal atau enggak Jadi beberapa kerabat gue tuh ada bikin bisnis model usaha baru gitu Jadi kerjasama-sama operator seluler atau salah satu provider gitu ya eh hmm. uh, Itu dia bikin login, jadi data diri lo harus masuk gitu ya Dan lo terpapar iklan gitu, jadi akses internet lo ditukar dengan iklan, iklan. Oh, gitu, gitu jadi lo internetan apa gratis gitu ba. gratis jadi internet tapi internet harus lihat iklan tapi harus lihat iklan dulu hmm. gitu. oke okay. hmm. Itu kan untuk sebuah iklan kan gila ya lo dapat uh, 30 seconds tanpa tanpa skip atau satu menit sama skip yeah, dan yeah. major me nya jelas gitu ya itu kan tapi, uh, lo bisa merem tinggalin aja 30 detik ya iklannya ya Iya, iya. Kalau itu juga puluh kalau WiFi kan terserah dia. Walaupun menit kan segala macem gitu kan? Iya sih bener sih Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? my house my kan? Iya kan? Iya my Iya kan? Iya Iya bener kan? terserah gua. Iya kan? buat anak-anak yang lagi sekolah sekarang ya, yang lagi susah kan? kali ya Iya, hmm. itu mungkin ya, Mas. Tapi, tapi temen lu di titik tertentu ya, Pak? Iya, tapi what kerabat gue itu bikinnya di kafe gitu. Hmm. Jadi biasanya kafenya itu dibanding sama tobacco company ya kan? Kafenya di branding, hmm, nah, yeah. wifi-nya juga disikat gitu. Oh, gitu. Jadi uh, all around you tuh, <laughs> oh, <yeah>. all around <laughs> gitu. ya yeah. kayak Dolby kan? All Dolby. around you, <laughs> jadi kangen bioskop gua serius. Jadi kangen bioskop gua. Lama ya, lama, kan? ya makanya hmm. mungkin nggak banyak orang sadar kalau kita tuh di dunia ini semakin vulnerable ya, <laughs> semakin banyak data points login WiFi salah, nggak login WiFi salah, gitu kan? Dan hmm. gue tahu tuh ada salah satu pembuka industri, aduh nah, enggak jadi, nggak kenapa nggak jadi? Tahu jadi jadi jadi, industri, dia, gak jadi dia, dia itu punya internet provider Feb. Oh, iya okay. ya yeah, ya. Yeah. Karena ya memang Uh, Bisnis internet ini ya, satu menjanjikan ya, hmm. uh, tapi bisa juga nih, salah satu celah buat pabrik kondusif bisa masuk ke iklan, iklan space seperti itu kan hmm. ya. Mungkin ke -tup konteks uh, hmm. pabrik kondusif kan semakin dibatasi ya, enggak ya. dia hmm. Harus cari celah, dia harus cari cara yang kreatif uh, untuk bisa getting exposure gitu kan. Nah, ini yes, salah, tapi kan jadinya apa ya secara terang-terangan? Siapapun yang pemilik teknologinya ataupun yang brand yang masuk bisa punya datanya ya nggak sih kan? Kalau misalnya logiknya punya itu. Diman diman dari email itu lo kan mungkin bisa di ya gue atau kalau misalkan dia comply uh, etika data privacy dia harusnya minta konsen dulu bisa nggak hmm. email lo dikirimin mailing list kayak gitu gitu kan? Hmm. Ya. Ini sebenarnya oh, kayak, kayak, kayak film Kingsman ya. Kingsman. Iya. Ketika Valentine itu nyebar handphone ya kan dapat gratis. Mm -hmm. Tapi Iti, dunia iya, ini ya benar-benar. banget sih itu. Benar. <laughs> itu sebenarnya nyindir ya, nyindir banget ya sih. Uh, hmm. lo ada kan ya tadi gue bilang beli data itu perlu biaya, Either lo incentivize yeah. CD ya. Dan kalau kita ngomong ya di segmen bawah ini kan Wi-Fi itu bisa menjadi sekarang itu apa ya? listrik ya atau yeah, air ya iya yeah, yeah, betul yang primary needs ya yeah, primary banget lah mm -hmm, primary, apalagi sekarang sekolah terus pakai mm -hmm. pulsa internet iya yeah. share juga sih bener banget pak ya tapi pernah nggak temen-temen lo ada yang punya pengalaman gitu ini kan kita ngomongin soal fearmongering sebetulnya kayak hati-hati mm. wifi apa segala pernah nggak lu denger langsung gitu dari first source gitu, kalau temen lu ada yang dihack karena login was login wifi gitu mas? terlalu kalau gue ada beberapa temen gue yang nasibnya itu sosial media kena hack mm -hmm. Hmm. sumbernya apakah dari WiFi? gue enggak uh, gitu detail, cuman kalau dari, ya salah WiFi ini kan mungkin jadi pendekatan yang relatif umum ya untuk lu bisa masuk, gini, gitu. untuk lu bisa ngehack hack lo mesti masuk ke either ke device ya, ke jaringan atau aplikasi. itu Layarnya okay. kurang lebih tiga. Nah, yang paling umum kan kalau lo aplikasi, lo mesti download, install. Ya. Mm. Uh, atau misalkan kalau kadang, uh, yang zaman dulu lah, zaman dulu itu uh, terojan ya, eh, lo mesti klik link. Ya enggak? Mm. Sehingga dia ngirim script dalam uh, device ataupun application. ya mm. Yang paling halus emang ini lewat jaringan, Hmm. Benar, ya, gitu. paling halus. Benar, mas. yang paling halus ah, yang enak. paling cakep banget. Kelihatan, nah, gue curiga beberapa teman gue itu. Ya, mungkin lewat jaringan gitu. Kalau mungkin yang paling apa ya, yang paling ketara kan? Kadang suka ada nih, gue juga pernah kejadian nih. Langsung ada yang SMS gue, gue lupa SMS atau ya SMS kayaknya, atau telepon yang bilang dia itu dari pihak Telegram. Dia harus ini <tose> ya kan? <tose> <tose> uh, gue untung terus dibilang saya minta verifikasi kodenya ya entah gimana dia tahu nomor gue nah hmm. ini yang bisa jadi yang cara begitu dia tahu nomor gue mungkin dari jaringan dulu atau gimana hmm. atau mungkin dari dari database yang ada di apa ya tukang pulsa kali ya uh, tapi sih kayaknya gue curiga sih dari jaringan gitu ya terus dia minta verifikasi, kok dapat lah uh, masuk telegram gue kalau misalkan gue kasih iya iya iya jadi gitulah so, Nah hmm. itu mungkin kalau gue yang cara paling halus dari lo jaringan Kalau lo Mas Dio? Kalau temen gue sih paling ini sih kayak Mungkin apa ya uh, Ini ya kayak dari Dia pernah login di salah satu restoran gitu kan oh. Login wifi di salah satu restoran okay, okay, gitu okay. kan okay. Lo biasanya disuruh pakai apa kayak Twitter, Facebook, atau email I Iya sepakat Nah itu secara nggak sengaja ke depannya itu malah uh, Dia nggak cuma dapat mailing list dari restoran itu doang Jadi kayak dia jadi mailing listnya itu terkait dengan makanan gitu jadi menurut gue itu juga ada penyalahgunaan karena kalau misal oke okay lah lo mau ngasih mailing list apa lo ngirim gue email gitu kan terkait dengan restoran lo itu oke okay, promo-promo gitu kan bisa ya tapi kenapa ke orang lain juga ke restoran lain yang sejenis itu juga bisa masuk gitu. Dan oh itu, itu grup, grup kali mas? nah bisa jadi grup kan tapi kan harusnya okay. kalau misal memang datanya dilindungi kan enggak gitu kan, jadi menurut gue sih itu juga cukup, mungkin pelanggaran yang ringan ya gitu kan, pelanggaran ya. yang ringan, tapi kan kalau orang mungkin enggak nyaman atau gimana, makanya kan sekarang udah di beberapa email, udah ini ya udah terlindungi gitu ya, Misalnya, katakan, udah kefilter gitu, mana yang spam, mana yang promotion gitu kan, jadi menurut gue itu sangat membantu sih, sangat membantu kita sih sebagai pengguna untuk ngefilter email lah, seenggaknya, oh, ini enggak penting-penting banget lah, ini yang promosi gitu kan sih. Iya, soalnya gue sebagai orang yang menggunakan email blast provider gitu ya, hmm. yang mana ada scriptnya di dalam tuh gila, langsung ngebaca jadi as a spam gitu. Hmm. <laughs> emang keren banget ya. selama ada scriptnya nih, script ngebaca analyticsnya kan, berapa kali dibuka yes. segala macam itu, didetek sebagai spam tuh. Duh, emang mesin tuh gila ya, mesin cepet banget, belajarnya bingung. <laughs> iya, ada banyak hal lah yang jadiin belajar, belajar pakai data. Uh. Iya, iya. Feature -feature tapi ya, ya. iya tapi emang kalau scam ini kan bentuknya banyak ya. Uh, WiFi, iya. Kadang-kadang kalau kita nonton dulu gitu ya kayak nonton nonton zaman-zaman Netflix belum ada, zaman-zaman kita nonton film gratis Apa, itu, ya, indo, itu, indo indo gitu ya. Iya <laughs> yang indo indo. indo itu, <laughs> titik, titik. Iya. Itu juga itu lebih lebih kasar lagi kayaknya ya. Maksudnya lalu <laughs> lihat iya. iklannya ring, kan Hmm. Iya tiba-tiba keluar, Windows Anda telah disusupi gitu kan Iya. Mas, Silakan kontak ini untuk lebih lanjut Nah itu gue pernah nonton mas sampai, eh, apa namanya Ada satu hackers itu ngebongkar satu kantor di India Itu isinya scammer semua, Yang itu lucu banget Dulu oh. <laughs> lucu banget Dokumenter nah, tuh, uh, Dia tuh dia tuh bisa sampai ngehack CCTV tuh kantor, jadi benar-benar kayak watchdog gitu yang gue bahas tadi. Ya, ya. Memang ke CCTV ya, pindah iya, ke laptop gitu ya. Di telepon, di telepon dia mau lihat siapa yang jawab nih gitu kan, kayak gitu. Wah gila kata gue, hacker jago-jago banget ya Ternyata gitu ya. dan dan the dark side dari kenikmatan gue menonton itu adalah gue sadar kalau ya gue juga vulnerable kalau ke gue login wifi juga. Uh, apa namanya gua bisa kayak juga. Kalau gua asal-asalan juga gue bisa kena scam juga gitu kan. Benar gitu. profil aja, Feb. Ancamannya banyak ya, ancamannya hmm. banyak sekarang gitu. Ya, ya. banyak. Semakin sadar, semakin tahu lah kalau dunia hmm. ini semakin kalau semakin pokoknya yang berhubungan Iya. <laughs> ya. <Terus laughs> dengan koneksi kayaknya semuanya bisa diakses ya, Mas. Iya, hmm. yeah, yeah. Itu eh uh, ya kita sebagai individu harus aware ya. Tapi Uh, sebenarnya di pihak uh, yang punya aplikasi yang punya sistem bisa jagain, hmm. kalau ada fraud ya begitu ada anomali uh, yang simpelnya kalau kita pakai ini deh email ya tiba-tiba ada orang akses dari negara lain dia langsung flag kan flagging hmm. Gitu. Itu salah satu cara lah yang simple sebenarnya. Hmm. Jadi dua arah ya mas ya, yang jagain gak cuman konsumen, tapi dari sisi penyedia juga penjaga lah yeah. gitu. Gak, gak, gak asal ngasih jasa doang gitu, ngasih service yeah. doang. Ini seru Masih. nih kalau kita next topic nanggil manggil orang banking digital payment system kali ya Pepe? Iya, kira-kira fraudnya apa aja yang disitu ya? Sih? Oh, terjadi iya, kira-kira ini, ini apa sih ya? <laughs> <laughs> eh mas! Ngomong, ngomong soal phishing dan wifi serta tadi ya koneksi ke ke banking gitu. Ya. Ini menutup menutup ini kita kali ini ya, menutup topik kita dan pertanyaan-pertanyaan kali ini. Hmm. Kalau gua misalnya asal-asalan login wifi gitu ya. Hmm. Terus gua pakai VPN, terus gua join misalnya gua m-banking dan lain-lain, gua buka itu ya. Itu malah jadi berbahaya atau itu adalah solusi? Maksudnya lo buka membengin pakai VPN gitu? Iya kan supaya hmm. kan supaya ini tergantung kan, iya ada, kan ada ada kayak nah ada VPN gratis VPN yang hmm. ya, ngasih bandwidth gede ngasih ini premium tapi murah atau bahkan gratis itu kayak kita inilah dari ya dari ketika ada harga murah pasti ada risiko yang yes. kalau ada di saham dimana kalau ada ini murah nih, investasi kok bisa berkali lipat pasti dari resiko Nah hmm. kalau gue rasa yang jadi bahaya adalah ketika lo ambil VPN, VPN yang free-free kayak begitu kayak abal-abal kali ya abal-abal. Hmm. Hmm. Karena dia kan seperti protokol sendiri VPN harus ada gitu kan. Hmm. Ya. dan kalau gue pribadi sih ketika kita ask, kayaknya gue nggak tahu ya. Ketika kita akses pakai VPN di mobile, akses mobile banking dia nge-flag apa enggak ya, harusnya sih tercatat juga di, di, di, apa, di digital mereka. Hmm, tercatat Berarti sih kalau memang, memang kalau nggak perlu, kalau masih, masih lo pakai wifi lo sendiri sih fine-fine aja sih. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau menurut gua sih mas, mungkin punya VPN yang berbayar perlu ya. Kalau misal katakan, say, berbayar, kita yeah. kita sering-sering nongkrong gitu kan, sering kita sering apa namanya ngobrol-ngobrol sama temen atau mungkin meeting yeah. sama orang gitu pakai WiFi publik itu pasti sih. Atau enggak gini sih menurut gue paling. Kalau di luar ya. Tapi ya, sama HP sendiri aja gitu kan? Itu mungkin lebih aman juga sih. Yeah. Nah, dari nah, Ya dari meng mengurangi risiko lah gitu. Jadi. Selalu sedia kuota, mungkin tuh juga bikin kita mengurangi resiko lah buat kadang-kadang terserang kayak gitu. Itu sih, Pak, ya, pokoknya buat mendeteksi. Wah. intinya kan untuk mendeteksi WiFi jahat atau WiFi enggak jahat, pokoknya ada beberapa macam ya. Ada silakan, misalnya kuota lo, sebanyak-banyaknya iya. Yeah. <laughs> Kali-kali kita disponsorin, langsung <laughs> kalau WiFi jahat tuh ada proses loginnya dulu ya, ya yes kan. benar lah, itu login udah pasti sih. Ya. loginnya bentuknya email, mungkin login email pribadi. Hmm. Atau sosial ya. media biasanya bisa. Yeah. Hmm. Tapi nggak pakai password, gitu kan. Hmm. Tapi taiknya koneksi lama, gitu. Nah, <laughs> itu itu itu udah harus dicurigain tuh, karena biasanya benar. itu yang biasa dipake buat apa sih? Evil twin ya katanya sih. Yeah. Evil twin. Emang Evil twin. Kaya... buat ngambil data kita doang. Gitu. Nah itu tuh, tadi tuh. Yes jadi kalau misalnya login ke wifi, udah lemot, masukin data, ya elah, udah gak usah dah, tinggal ya, aja mending kan. mending pake data pribadi aja ya, data pribadi, Iyi, data pake tang kan? sendiri pake tang sendiri data Iyi. Iyi, okay, kan? Excel, ya Iya. oke mungkin, yoi beneran ya. benar. udah mas, sebutin semuanya, <laughs> lo iklan mas gimana oh, iya. <laughs> Hats, boleh, Oke, okay, mungkin thank you, uh, Mas Dio, sama Mas Fajar untuk episode yes. Mi and kali ini. Uh, thank you. Mungkin ada posting statement dari Mas Dio sebagai guest, ya. Itu sih, paling kalau gue kurang, kurangin sih, pakai apa namanya, eh, uh, WiFi public gitu ya. Let's say kita tahulah, itu WiFi-nya gitu, kan? Tapi juga ada kemungkinan juga sama aja gitu, data kita dipakai lah, karena kan disitu situ either kita pakai email atau pakai sosial media, walaupun ot otorisasinya kan biasanya. Berlapis gitu ya, kayak Twitter hmm. gitu ada otorisasinya, atau Facebook juga ada otorisasinya, tapi menurut gue sih, jangan lah, karena apa ya, itu tadi, walaupun kerugiannya bukan uh, sejauh sampai data kita ter gitu, tapi kan kita jadi masuk di database misalnya, let's say, milis gitu kan, kayak gitu, pasti kan kita nggak mau hmm. kan gitu, jadi okay, okay. menurut gue sih, ya, uh, cara, cara menanggulanginya apa ya tadi, pakai tethering sendiri, atau mungkin lu juga punya VPN berbayar buat, Uh, apa namanya, konek ke wifi publik, itu sih Mas Fajar sama uh, Mas siapa Sia. tadi satunya? Mas Gua Febri. belum dikenalin loh terakhir, oh. dengan, dengan hal Mas Febri ya iya hmm. kan di, di zoomnya ada Mas Febri. Oh di zoomnya ada oh eh, ini kita di zoom, ketahuan ntar loh oke <laughs> oke, okay, okay. okay. mungkin itu aja dari apa namanya Episode kali ini episode 7 kita ngebahas tentang Wi-Fi. Well, Wi-Fi itu jangan sembarangan ya intinya ya untuk hmm, ya, semua yang lagi dengerin. Eh uh, terima kasih untuk podcast uh, yang udah dengerin di podcast kita kali ini. Jangan lupa follow, Jangan lupa follow Iqra di Instagram ya Mas ya. underscore ID. ID. I I Jadi, I Twitter ada sih, saya. <laughs> mm -hmm. saya ya, ya, aja. Masih belum di-develop, kayaknya sih? Sepertinya Belum di-develop banget. <laughs> <laughs> Oke, kalau gitu, uh. kalau buat apa informasi selanjutnya tentang data, bisa langsung follow Instagram, i underscore a underscore Oke, terima kasih buat yang dengerin. Uh, kita bertiga cabut dulu. Bye-bye.